Trillion, probably trillion in Indonesia, I believe. Pemerintah Indonesia membeli 8 unit helikopter militer jenis MV-22 Blok Osprey dan sejumlah alat militer dari Amerika Serikat, pemerintah Indonesia diperkirakan akan menggelontorkan uang sebanyak 2 miliar dolar atau setara 28,8 triliun untuk seluruh pembelian tersebut. Bagaimanakah kecanggihan helikopter raksasa semahal itu? Simak kelanjutan berikut ini. Wow. terbang dan mendarat vertikal. Vertically. Melansir militer, MV-22 Osprey dikenal sebagai pesawat yang unik karena memiliki kemampuan vertikal take off and landing layaknya wow. ke helikopter. Landing kemampuan itu berkat dukungan teknologi til rotor, meski demikian MV-22 Osprey wow. memiliki kecepatan dan radius What? isi seperti pesawat fixed wing. Pesawat yang diproduksi oleh manufaktur Boeing so. dan Bell Textron itu juga hmm. memiliki kemampuan SWAT TG Landing. Pihak pabrik juga mengklaim bahwa pesawat ini cukup tangguh. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah misi so yang telah go, dilaksanakan menggunakan moda transportasi ini, baik di padang pasir hingga arktik. Kemampuan angkut serang. So. Untuk mengevakuasi personel yang berada di air atau medan yang kasar dapat menggunakan kemampuan hoist dan hover yang dimiliki pesawat ini. Khusus untuk seri CV-22, pesawat tersebut juga dilengkapi kemampuan untuk mendukung infiltrasi dan eksfiltrasi pasukan operasi khusus di mana saja, kapan saja, baik siang maupun malam hari, hal itu tidak terlepas dari kemampuan tilt rotor yang secara cepat mendukung kegiatan operasi. Ada pun bila tidak digunakan untuk misi militer, sure. pesawat ini juga diklaim too. cocok untuk Look mendukung that. transportasi VIP Dengan kemampuan manuver vertikal yang dimiliki, pesawat ini dapat mendarat di mana saja secara cepat Serta interior bagian dalamnya dapat dirancang untuk mendukung kegiatan pejabat tinggi Punya karakter khas Pesawat Osprey yeah. memiliki karakter khas Yaitu pesawat bisa melakukan vertical take off landing seperti helikopter wow. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengendarainya Sehingga butuh pilot khusus juga Saya melihat pesawat ini sebetulnya cocok untuk kebutuhan It's Indonesia di mana untuk kepentingan logistik tidak selalu di kota-kota besar yang ada bandara yang memadai Nice, that. Sick Dia ke. menjelaskan, selama ini Indonesia memanfaatkan helikopter untuk mengantar logistik ke daerah-daerah di daerah yang tidak memiliki bandara yang luas. Helikopter adalah pilihan untuk menerbangkan logistik ke sana. Tapi biaya operasional helikopter sangat mahal dan daya angkutnya terbatas. Dugaan saya pemerintah menaruh minat pada pesawat Osprey ini untuk mengangkut logistik yang lebih banyak, dengan biaya lebih murah dan lebih tinggi falls, so helikopter. Pesawat Osprey bisa vertikal take off landing sehingga praktis bisa mendarat di dimanapun, misalnya di lapangan terbuka, di sawah yang kering juga bisa. Menurut Alvin pilihan pemerintah untuk membeli pesawat Osprey adalah pilihan yang cukup baik dan realistis. Terutama untuk memenuhi kebutuhan TNI di daerah Indonesia, Indonesia Timur yang belum didukung dengan landasan uh, memadai Tidak bisa dikatakan sering jatuh Pengamat penerbangan Alvin Lee menjelaskan untuk menilai suatu pesawat yang jatuh Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dia mengatakan penyebab jatuhnya pesawat apakah karena desainnya, perawatannya kurang baik, kesalahan pilot, atau lainnya. Alvin melihat karena pesawat itu pesawat tempur, jatuhnya pesawat bisa jadi karena tertembak, kondisi alam atau cuaca buruk, dan semacamnya. Hal-hal seperti ini perlu menjadi pertimbangan tidak bisa dikatakan ini pesawat sering jatuh, ujarnya pada kompas.com. Gerak cepat dengan kecepatan tinggi wow, this is, I think, Maybe land Serangan amfibi oh, modern pergerakan marinir melalui udara maupun laut Pesawat bergerak small is, cepat like dan lebih jauh daripada AAV dan pesawat pendarat Bahkan mendarat bermil-mil jauhnya dari tempat berpijak terdekat ini sangat meningkatkan jumlah medan helicopter. yang harus dipertahankan oleh pasukan musuh secara aktif. Sebuah pesawat tiltrotor MV-22 Osprey dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti helikopter, memutar nacelles mesinnya 90 derajat ke depan, dan terbang seperti pesawat konvensional. Ini memberikan keuntungan terbaik dari kedua jenis pesawat, sambil membawa hingga 24 marinir yang siap tempur, senjata pendukung, persediaan atau kendaraan. Osprey memiliki kecepatan tertinggi 277 mil per jam, menjadikannya sepertiga lebih cepat dari helikopter di kelas beratnya. Ini memiliki jangkauan hingga 500 mil, atau lebih dengan pengisian bahan bakar di udara. Dalam skenario Korea Utara, pasukan serangan udara laut yang dipimpin oleh MV-22 akan mendaratkan pasukan bermil-mil dari tempat berpijak musuh memberikan dilema kepada komandan musuh tentang pendaratan mana yang harus ditanggapi setelah mengamankan tempat berpijak MV22 dapat memimpin jalan melompat dari satu zona pendaratan ke zona pendaratan lainnya musuh tidak tahu apakah itu bermaksud untuk mendarat so, 5 atau 500 mil jauhnya let's wrap it up there guys so i think this is a new hardware that Indonesia has purchased from United States which is cool because Indonesia as we know has like thousands of islands right and you might not be able to find runways for airplanes to uh, take off and you know smaller helicopters cannot carry as much as this one can i think you can even put smaller equipment at the back of this you can put more uh, soldiers where with the smaller you need more so i think this is pretty cool for Indonesia to you know get this new